Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya, si Males Ngetik Kenapa Males Ngetik? Kita hanya menggunakan voice mail atau dengan suara Apalagi mahasiswa-mahasiswa atau dosen-dosen yang Males Ngetik Bagaimana caranya kita untuk memudahkan pengetikan dengan perintah suara Apalagi sekarang yang musimnya E-learning yang jawabannya hanya yes, no, oke, okay, lanjutkan. Itu salah satu yang tidak baik. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa hanya menulis copy paste dari materi. Nah, sekarang gimana caranya biar kita menghindari itu? Salah satunya, baik itu menggunakan handphone, udah pasti ada fasilitasnya. Bagaimana dengan menggunakan komputer atau laptop? Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan. Google Doc ya Google Doc ini kita bisa mengetik tanpa harus menggunakan jari dan salah satunya adalah untuk menghindari tipe ya menghindari tipe salah ketik kebalik angkanya kebalik hurufnya nah ini salah satunya untuk memudahkan terutama untuk para dosen atau mahasiswa atau siapa saja yang males ketik untuk menghindari tipe ya tipe dan yang mengetiknya masih 11 jari nah di sini bagaimana kita mengetik dengan cepat seperti kita ngobrol oke kita lanjut oke kita masuk ke sini ya untuk memulainya ya melanjutkan tadi yang eh, malas ngetik kita masuk ke google doc ya Google Doc ya. Google Doc. Oke, okay, setelah masuk Google Doc, di sini pilih salah satunya. Kalau sudah sign in atau login, kita milih di sini. Ya okay, tunggu. Kita masuk ke ke ke, ke ke ke ke dokumen. Dokumen pribadi. Dokumen pribadi. Di sini Ingat masuknya, jangan yang kosong. Kalau yang kosong di sini tidak ada perintah teks suara. Nah, di sini coba perintahkan masuk ke resume. Resume, tunggu sampai selesai. Oke, sampai selesai. Nah, di sini masuk yang ini kita kontrol. Sehingga penulisannya itu benar-benar sesuai dengan apa yang.